Halo teman-teman, kembali lagi bersama Perco Adventure. Kali ini kita akan jalan-jalan dan mereview Iping Resort yang berada di tepat kaki Gunung Lawu. Ikuti terus perjalanan kita ya teman-teman, agar dapat selalu melihat perkembangan atau informasi sekitar dunia pariwisata. Ini Berjo Adventure akan melihat dan mereview resort yang sangat indah yang berada di kaki Gunung Lawu atau berada tepatnya di ujung paling timur desa Berjo. Tempat ini atau Iping Resort berada di ujung paling timur provinsi Jawa Tengah atau tepatnya di desa Berjo yang tepat berada di bawah kaki Gunung Lawu sebelah barat selain tempatnya yang sangat indah dan sangat sejuk Iping Resort juga sangat berdekatan dengan banyak destinasi wisata seperti air terjun Jumok Candi Sukuh Tenggir Pak dan Teloko, Matirto Untuk villa utama yang sangat besar ini harganya per malam berkisar 2 juta rupiah Villa utama ini mempunyai kamar yang sangat besar dan lebih dari satu kamar dan sangat cocok untuk acara keluarga Selain itu, Iping Resort juga menyediakan beberapa kamar yang mempunyai harga sangat bervariatif Pemandangannya pun juga sangat bagus ya teman-teman Kalian bisa melihat pemandangan kota dari atas yang masih sangat sejuk dan alami Selain villa utama, di Iping Resort juga menyediakan beberapa kamar untuk penginapan Harga sewa per malamnya pun sangat bervariatif Berkisar dari angka 400000 sampai rp ribu per malam Pink Resort sendiri juga terdapat fasilitas kolam renang yang sangat cocok untuk acara keluarga ataupun liburan Anda bersama orang-orang tercinta. Sekian review dari Berjo Adventure. Selamat menyaksikan dan selalu dukung channel kami.